Sobat Bediler berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Irvel Kediri Jawa Timur, oke sahabat bediler Dimanapun kalian berada, semoga Sehat selalu ya sahabat bediler Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin PCP Fusion 2560 Klasik coklat plus Magazin dan manometer, nah kali ini Saya akan mengulas secara Full set, yaitu mulai dari Uji akurasi, spesifikasi Dan juga harganya ya sahabat bediler Nah senapan angin ini Sangat direkomendasikan untuk berburu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 Nah untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm Yang terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 alur di dalam larasnya Kemudian untuk tabung senapan angin ini ada double tabung ya sahabat bediler Jadi untuk powernya pun juga semakin kuat dan juga semakin besar Nah untuk diameter tabungnya yaitu 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm yang terbuat dari bahan kuningan pilihan Dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan magazin Jadi sahabat bedirat tidak perlu susah-susah untuk mengisi mimis secara satu persatu Dan kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian ujung Tabung yang berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan Dan untuk pengisian angin senapan ini yaitu menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2500 sampai dengan 2700 PSI Dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir yang terletak di bagian depan dan juga di belakang Nah jadi visil ini bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler dengan tingkat keakuratan hingga mencapai 20 sampai 30 meter Dan untuk popor senapan angin ini dengan model klasik ya sahabat bediler jadi untuk warnanya menggunakan warna coklat coklat klasik seperti ini Nah jadi popor senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh Kemudian di belakang popornya juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu Nah jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan sahabat bedirer saat berburu Oke yuk langsung saja kita lanjut ke uji akurasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung klasik coklat magazine plus manometer Nah untuk uji akurasinya nanti akan dilakukan oleh teman saya yang sudah berada di area outdoor Dan daripada kalian penasaran oke yuk langsung saja kita simak video berikut ini Oke sobat Builder, kita sedang berada di tempat outdoor untuk tes uji akurasi senapan PCP Fusion 2560 double tabung, kalsi coklat, magazin, plus manometer oke, kita langsung saja tes uji akurasinya dan di ujung sana saya sudah menyiapkan botol untuk tes uji akurasinya kita ambil mimisnya terlebih dahulu kita tarik grendelnya dan kali ini saya memakai mimis barakuda yang berukuran 4,5mm Oke, kita dorong lalu kita kunci oke, kita bidik oke satu dua tiga nah kita coba lagi yang kedua masih menggunakan mingis yang sama dari barak kuda Oke. dengan cara yang sama kita tarik gerendelnya masukkan minusnya tidak susah ya berbeda kita dorong, Oke. kita kunci kita biji lagi satu Dua. Oke, yang kedua seperti itu ya. Berjilid kita lanjut. Yang ketiga masih menggunakan minuman yang sama ya. kita tarik kecilnya dari dahulu, Oke, kita dorong. Lalu kita kubi Kita bigi. Satu Dua tiga. Nah kita langsung cek saja Coba di Oke kita coba cek Kita tarvi. nah seperti ini ini sampai habis airnya ini rakyatnya seperti dan yang ini nah seperti itu ya peduler untuk tes uji akurasi napas PCP Fusion 2560 double tabung plastik coklat Magazine plus Manowater Oke okay, kita langsung aja lanjut ke ruang Indoor Nah jadi itu tadi ya sahabat bediler Untuk uji akurasi dari senapan angin ini Nah untuk akurasinya pun Sangat luar biasa mantap Dengan tingkat keakuratan Hingga mencapai 50 sampai dengan 80 meter Oke, sahabat bediler yang ketiga, saya akan merekomendasikan aksesoris tambahan untuk senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung klasik coklat yang sudah berada di depan saya ini. Nah, jadi untuk aksesoris tambahan yang pertama yaitu ada laser scope warna merah. Nah, jadi laser scope ini sangat membantu sahabat bediler ketika sedang berburu di malam hari. Nah oke okay. Kemudian untuk aksesoris tambahan Yang kedua yaitu ada Teleskop BSA Black Powder 39x40EG Nah teleskop ini sangat membantu Sahabat pediler ketika sedang Membidik sasaran dengan jarak 50 sampai dengan 80 meter Nah jadi teleskop ini Sangat membantu sahabat bediler Dalam membidik sasaran dengan jarak 50 sampai dengan 80 meter Nah jadi teleskop ini juga sangat direkomendasikan Untuk jenis senapan angin PCP dan juga gejluk ya sahabat pediler. Oke lanjut untuk aksesoris yang ketiga Yaitu ada Peredam Basnel HW100 nah, Peredam ini sangat membantu sahabat Bedil dalam, dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga mencapai 85% mode senyap Kemudian untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 2.400.000 Sahabat Bedil sudah mendapatkan senapan angin yang sudah dilengkapi dengan Magazin dan juga manometer Nah di sini juga ada magazinnya ya Sahabat Bedil. jadi magazin ini Berisi 14 Jadi sahabat Bedil tidak perlu repot-repot Untuk mengisi mimis secara Satu persatu nah dengan harga Segitu sahabat Bedil sudah mendapatkan Beberapa bonus perlengkapan Yang pertama ada mimis tester Kemudian ada spare part, Lalu ada Peredam standar Tali sandang yang terdapat tulisan "fusion", ya, sahabat. Bedelert, dan yang terakhir. Be ya, sahabat berdealer juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Nah jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bediler karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke sahabat berdealer untuk harga dari senapan angin ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Nah bagi sahabat bediler yang ingin mendapatkan harga secara full setnya bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler Oke sahabat berdealer semuanya Semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa membantu sahabat bediler dalam mencari senapan angin yang tentunya terbaik dan juga berkualitas. Dan semoga juga bermanfaat ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler terima kasih saya undur diri dulu dan salam bediler.